Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk semuanya Perkenalkan saya adalah salah satu guru SD Al-Kausar. saya mengajar di kelas 1 Hari ini adalah jadwal Untuk finger test Psikotest serta pengukuran seragam Bagi peserta didik baru Di tahun ajaran 2022-2023 Nah pada kesempatan pagi ini Alhamdulillah Kita kedatangan tamu spesial Ini ada Uh, ibu dan peserta didik baru ya calon wali murid dari sekolah kita Yang berasal dari Aussie ya ibu ya Jadi ananda di samping kanan saya ini uh, Ananda cantik ini berasal dari negara Australia Lahir di Aussie ya memanggil uh, Aslinya orang Indonesia tapi memang lahir di sana ah, Dan kebetulan untuk bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris itu ya, bahasa di rumah Mm -hmm. Kaya anak cantik. What's your name? Valeria Amira. Oh, Valeria Amira. So what? What should I call you? Mm -hmm. your nickname Mira. Okay, Mira. Where are you come from Australia. Mm, so you born over there? The Aussie, yeah. Uh -huh, so. Jadi waktu itu saya uh, dapat beasiswa untuk melanjutkan program doktor di University of Queensland. Jadi saya membawa anak tiga dan suami ke sana, kemudian uh, bertambah lagi satu. Ini, oh, ini iya. jadi ini yang, jadi nomor, yang empat ya. nomor empat, oh, ya kebetulan iya. waktu saya benar-benar waktu hamil melahirkan itu perjuangannya luar biasa ya karena. Saya itu kan degree by research, jadi di sana melakukan penelitian, hamil ya jadi benar-benar yang perjuangan yang luar biasa dan kami pulang itu waktu uh, Amira umur tiga tahun. tahun, jadi dia sudah banyak terkontaminasi dengan bahasa ya, ya seolah-olah uh, mother tongue-nya itu adalah bahasa Inggris gitu, ya. jadi memang setelah pulang ke Indonesia karena pasukannya banyak jadi mereka ada lawan bicaranya banyak teman saya yang pulang akhirnya anaknya udah lupa bahasa Inggrisnya kalau anak-anak kami memang di rumah itu mereka hampir tidak pernah berbahasa Indonesia nah cuman mereka paham dengan bahasa Indonesia hanya pada saat uh, dia harus ngomong itu memang masih terbatas apa terbatas terputus-putus seperti itu. tapi e, selama ini sih tidak mempengaruhi prestasinya ya kemarin kakak-kakaknya juga lulus dari SD juga nilainya lumayan baik gitu. artinya memang e, manakala kita menguasai bahasa asing itu ada poin positif plusnya gitu ya jadi itu juga yang kita berusaha sebagai orang tua kita pertahankan supaya enggak hilang karena yeah. e, bagaimanapun pada saat kita masuk ke bangku kuliah itu e, referensi yang kita baca kebanyakan adalah berbahasa Inggris makanya kami ingin mempertahankan itu supaya mereka tidak punya kesulitan dalam memahami atau me menyerap ilmu karena ilmu tidak terbatas di Indonesia saja saya pikir jadi e, nanti mudah-mudahan ada yang meneruskan Oh, kuliah keluar negeri juga dari anak-anak kami. Iya, apa yang menjadi pertimbangan Mama memasukkan anda Mira yeah. di TK Alkansar dan mempercayakan untuk dimasuki di asing? Yeah. <laughs> iya, karena uh, bagaimanapun pendidikan agama tetap nomor satu. <laughs> Jadi saya memang uh, dari keluarga yang tinggal di Yogyakarta dulu yang memang lumbisnya Muhammadiyah <laughs> ya. Dan saya pikir di sini adalah tempat yang sesuai lah untuk bisa belajar agama dengan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa apa menghafal Alquran. <laughs> di sini bisa belajar agama yang lebih baik lagi untuk bekal mereka. Gak ada gunanya juga ilmu umum kalau agamanya iya, gak seimbang ya. Iya, saya pikir di zaman yang itu, seperti ini ya pendidikan agama penting sekali. Kalau sejak dini kita sudah anak-anak sudah belajar ilmu agamanya sudah mapan, sudah mantap, sudah Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Yeah. Ilmu agamanya dapat, yeah. akademiknya dapat. Oke Mira. I want ask you something. <laughs> What's your hobby? Yeah. No drawing. Do you oh, like drawing at home? So you have a course? Mm -hmm. Drawing, mm -hmm. no. Oh. Kakaknya semua bisa gambar. Di rumah aja. Yeah. Oh iya. Melukis atau drawing or painting? Drawing. drawing. drawing yeah. Yeah. It mm -hmm. Mm -hmm. What's your ambitions in the future? apa? be doctor. Cool. Why you want to be a doctor? Why? To help To help. It's only about to drive, but you help people with your heart, right? <laughs> <laughs> Next time, do you want to go to Aussie Gate with your mom? Maybe? Yeah. But I only want to do Queen's one, it's just Spider it's Oh yeah, that makes fine it's dangerous. <laughs> <laughs> Valerie, Amira, uh, according to you, how about your opinion about this school? Do you like this school? Do you like this Do, like yes. Do you like it? Yes. Yes, this yes. <laughs> <laughs> Demikianlah wawancara dengan Mama dan Ananda Valeri pada pagi hari ini. Semoga Mama dan Ananda berkenan dan bisa melanjutkan studi SJ-nya di sini ya. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.